Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik pada kesempatan kali ini kita akan membahas Kunci jawaban halaman 64, 65, 66, 67, 68, dan 69 Pada tema 3 kelas 4 Baik pertama kita akan bahas di halaman 64 Setelah bermain lompat kata Jawab pertanyaan berikut Apa keterampilan yang diperlukan dalam permainan lompat kata Keterampilan yang diperlukan yaitu Gerak melompat, mengambil bola, melempar bola, dan memasukkan bola Berikutnya di halaman 65 Keterampilan mana yang sudah kamu lakukan dengan baik jelaskan Keterampilan yang sudah saya lakukan dengan baik yaitu gerak melompat. Saya mampu melompat dengan baik, melempar bola, saya melempar bola tepat pada sasaran. Masih di halaman 65. Keterampilan mana yang belum dapat kamu lakukan dengan baik? Jelaskan. Keterampilan yang belum saya lakukan dengan baik yaitu gerak mengambil bola karena saya tidak konsentrasi dan mudah tertipu lawan. Memasukkan bola saya selalu salah ketika akan memasukkan bola. Masih di halaman 65. Apa rencanamu untuk masa yang akan datang? Agar keterampilan-keterampilan tersebut lebih baik lagi, saya akan terus berlatih agar keterampilan saya terus berkembang. Bantulah Edo menuliskan bagian-bagian tubuh, burung merpati, dan lengkapi tabel di bawah ini, baik sebelum kita. Ini kita jawab sebelum kita jawab yang di tabel. Ini kita akan jawab dulu yang di gambar ini. Yang nomor satu ini adalah paruh, kemudian yang ini adalah mata, ini adalah sayap, ini adalah ekor, dan yang ini adalah cakar Berikutnya kita akan jawab di tabelnya bagian tubuh. Yang pertama adalah paruh. Fungsi dari paruh adalah mengambil makanan. Sayap memiliki fungsi untuk terbang. Ekor memiliki fungsi menjaga keseimbangan burung saat terbang. Yang keempat adalah cakar, mencengkram mangsanya dan bertengger di dahan pohon Kemudian mata, melihat benda-benda di sekitarnya Berikutnya di halaman 67 Apa yang akan kamu lakukan apabila menemukan hewan dalam keadaan seperti burung tersebut? Sampaikan pendapatmu kepada teman satu kelas Baik, kita jawab Apabila saya menemukan burung dalam keadaan tertembak Saya akan menolong burung tersebut serta merawatnya Setelah burung sembuh, saya akan melepaskannya lagi Agar hidup di alam yang bebas Berikutnya, kita akan jawab di halaman 68 bagian tubuh. Yang pertama, bagian tubuh jumlah kaki pada laba-laba 8, jumlah kaki pada serangga atau kumbang adalah 6, jumlah sayap pada laba-laba tidak ada, jumlah sayap pada kumbang yaitu 2. Berikutnya di halaman 68 juga, jumlah mata ada dua untuk laba-laba, kemudian jumlah mata untuk kumbang ada dua. Ciri-ciri lain, yang pertama, membutuhkan makanan berkembang biak dengan bertelur, memiliki mata sederhana, memiliki rahang penusuk, tidak bisa terbang. Tidak memiliki antena yang satu membutuhkan makanan, dua berkembang biak dengan bertelur, tiga memiliki mata majemuk, empat memiliki rahang pengunyah, lima bisa terbang, enam memiliki antena, berikutnya di halaman. 68, Lengkapi diagram berikut Untuk menampilkan Persamaan dan Perbedaan antara Laba-laba dan kumbang Laba-laba Kumbang Laba-laba memiliki Dua bagian tubuh Memiliki kaki berjumlah Empat pasang Bernapas dengan Paru-paru buku Mempunyai spinneret, kelicera, dan pedipalpus. Tidak mengalami metamorfosis. Persamaan di antara kumbang dan laba-laba yang pertama adalah memerlukan makanan. Memiliki sepasang mata termasuk jenis serangga. Perbedaan kumbang dengan laba-laba. Memiliki tiga bagian tubuh, memiliki empat pasang kaki, alat nafas berupa trakea, Mempunyai alat tambahan berupa sayap, mata faset, mata tunggal, pengunyah, dan antena. Mengalami metamorfosis. Berikutnya kita akan jawab di halaman 69 Pertanyaan pertama Materi apa yang sudah kamu pahami dengan baik jelaskan? Persamaan dan perbedaan antara laba-laba dan kumbang fungsi organ hewan Materi apa yang masih belum kamu pahami jelaskan? Tidak ada apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang hewan? Saya ingin mengetahui tentang makanan hewan diantaranya kumbang dan laba-laba. Masih di halaman 69, kamu adalah seorang detektif hewan. Kamu akan melaksanakan petualangan di sekitar rumah. Ajaklah orang tuamu melakukan petualangan ini. Temukan ciri-ciri hewan di sekitar rumahmu Dan lengkapi tabel berikut Hasil petualanganmu akan dilaporkan kepada guru Dan diskusikan bersama teman Ciri-ciri hewan Hewan yang pertama adalah kucing Kita tulis Kucing Ciri-ciri kucing adalah Memiliki dua telinga kemudian dua mata berkumis kemudian yang kedua adalah ayam berkaki dua Bermata dua paruhnya runcing, kemudian berikutnya adalah burung memiliki dua sayap, dua mata. dan ekor kemudian yang terakhir ini adalah semut enam kaki kecil dua mata Baik, itulah yang kita jawab pada video kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.